Baiklah Sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita lihat di story-nya Kak Dangkia, Masya Allah Foto bareng dengan Abang El Abang Fati, Lagi bareng dengan Onti dan sehari Masya Allah Lucu dan sangat menggemaskan. Alhamdulillah prasahabat ya Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan pastinya kita selalu bangga dengan Lesnar Family Berikutnya prasahabat kita simak juga di postingannya Papa Bilar 4 jam yang lalu mengunggah video orang Thailand persahabat ya ini salah satu versi Thailand ini Rukiah persahabat ya seperti inilah salah satu pengobatan Rukiah versi Thailand tertawa berarti ada jin dalam tubuh kalian tuh persahabat ini video ngakak banget ya dan ada kalimat juga yang diposting oleh Papa Bi Emang iya gini Jirayut katanya tuh persahabatnya nama Jirayut di tank oleh Papa Bilar karena Jirayut itu adalah orang Thailand persahabat ya tidak mudah percaya Papa Bilar langsung persahabat dia bertanya dengan jirayut ini ada aja kelakuan kocak dari Papa B Masya Allah, kemudian juga persahabat berikutnya kita simak nih di postingannya Bang Imon ini mengunggah tentunya produk MRB terbaru persahabat dia ya, Masya Allah, ini keren banget baju kaosnya, Yuk, yang belum tentunya memiliki Produk MRP langsung aja kalian tentunya Pesan sekarang juga pro sahabat, ya Mudah-mudahan berkah barokah Bisnis dan usahanya Leslar Semakin maju, semakin sukses dan lancar Amin Berikutnya juga pro sahabat, kita simak di storynya Sendal putih Bila Perhatikan pro sahabat, itu sebuah kalimat panjang Biar orang gak salah paham Soal lelaki beda kalau sudah menikah dia gak kaya pas pacaran, itu kenyataan pengalaman dari yang sudah 10 tahun menikah Itu sifat alami laki-laki, karena setelah menikah yang dipikirkan bukan hanya romantisannya saja Tapi bagaimana dia harus bertanggung jawab terhadap masa depan rumah tangganya, terutama di finansial Karena kalau cuman makan cinta, kan gak kenyang, dan di romantis sweet moment itu jelas ada tapi sudah menjadi kebiasaan dan refleks. Jadi rasanya beda kalau dibandingin pas pacaran. Masa sudah tidur di sebelahnya di chat sayang-sayangan? Kan pasti nanya langsung. Dan istri kalau sudah jadi ibu juga sebagian besar. Prioritas pertama adalah anak. Sekarang berkaca pada diri sendiri terutama yang sudah menikah. Apakah setiap saat romantisan? Setiap saat harus nempel terus? Leslar itu sama kayak kita, manusia biasa juga. Punya tanggung jawab buat keluarga, mereka bukan tokoh di novel yang gak kerja, sudah bisa menjamin masa depan. Jadi sebelum menghakimi, lihat dulu di sekeliling kamu, wajar gak yang dia lakukan? Tuh, peringatan keras, imbauan untuk orang-orang yang selalu menjudge Leslar, terutama Rizky pilar per sahabat. Semangat untuk warga Konoha, dukung keduanya Bismillah mudah-mudahan kita semuanya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Hanya doa baik yang selalu kita berikan setiap harinya untuk kita semuanya dan Lesnar Family. Berikutnya persahabat kita simak juga ini ada vlog terbaru juga di channel Youtube-nya Dunia Manji, persahabat ya pendapat Anji nih tentang lagu Lesti insan biasa, Lesti minta maaf curhat lewat lagu hal-hal tidak biasa dibalik lagu insan biasa Lesti Kejora, ini kelas musisi Anji yang belum mampir silahkan menggeri juga persahabat ini karena sesuatu menyangkut tentang Lesti Kejora juga Masya Allah luar biasa tentang karyanya pastinya pendapat Anji tentang lagu Insan Biasa Lesti, persahabatnya Bismillah, Bunda Lesti terus berkarya Semangat untuk mendukung karya-karyanya Dan mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan kebahagiaan Dan semoga selalu Menyuguhkan kejutan Untuk kita semuanya Amin Dan mudah-mudahan persahabat kita juga selalu mendapatkan